Oke, okay, mari kita lanjutkan. Jadi kita akan merubah bola body type rigid body-nya menjadi dynamic, sorry menjadi kinematik ketika kita sentuh dan kita drag. Nah, caranya adalah pada saat uh, kita sentuh ya, mungkin di sini ya, uh, di sini kita bisa mengubah uh, komponen rigid body dari bolanya dengan cara uh, is kinematic seperti ini sama dengan true atau false oke okay. jadi kalau kita set is kinematic sama dengan true maka body type dari rigid body nya menjadi kinematic tapi sebaliknya kalau kita set false maka dia kembali dynamic ya simple seperti ini aja mari kita lihat uh, apa namanya uh, hasilnya oke okay, teman teman Kita play Oke okay, kita tarik Nah tidak terjadi keanehan lagi ya Tidak bubli lagi bolanya Kalau kita lepas Nah maka uh, kinematiknya hilang Divorce menjadi dynamic seperti semula Oke okay. seperti itu teman-teman nah. Oke okay. nah sekarang target selanjutnya adalah kita ingin uh, uh, uh, yang terjadi kita ingin apabila kita tarik bolanya kemudian kita lepas maka uh, spring jointnya kita hilangkan Artinya spring jointnya uh, dihilangkan dari bola ini sehingga tidak ada kekangan lagi di bola dan dia melesat Sehingga uh, seperti ketapel begitu ya Jadi seperti ketapel dia melesat ke luar uh, lintasan tidak terikat lagi. Nah ini terjadi apabila kita melepaskan bolanya sehingga dia terbang belasan. dengan menghapus spring join, Nah kita lihat caranya ya. Oke kita lanjutkan. Jadi eh, kita akan mendetach bolanya dari pivot ya eh, dengan mendisable spring join Nah caranya adalah pada saat kita cancel ya input action face-nya cancel. Maka kita bisa mendisable spring join nya dengan cara seperti ini get component spring join. enable sama dengan false ya. Cuman ada yang aneh ya. Mari kita lihat keanehannya. Jadi kalau kita uh, jalankan sekarang play Mari kita klik ya, di layar, kemudian kita lepas. Nah, yang terjadi adalah uh, karena spring joinnya nya di detach alias di disable, maka satu-satunya fisik yang mempengaruhi bola adalah gravity. Ya. Jadi, bolanya sudah tidak terpengaruhi dengan tidak terpengaruh oleh spring joinnya dan digantikan oleh gravity, sehingga dia langsung drop ke bawah. Nah harusnya pada saat kita detach itu kita berikan kesempatan bolanya melaju dulu punya velocity gara-gara adanya spring join-nya. jadi waktu kita lepas kita biarkan beberapa milisecond sampai bolanya melesat di udara baru kita detach artinya proses detach ini kita lakukan setelah ada sekian delay milisecond tertentu begitu ya jadi ada sekian milisecond baru kita detect bukan langsung tiba-tiba kita detect ya, spring join duty-nya. Nah untuk itu kita bisa memberikan program delay. Caranya adalah menggunakan invoke. Ya. Invoke ini uh, gunanya adalah untuk mendelay sebuah fungsi ya uh, beberapa milisecond. Nah pada dua parameter invoke ini. Parameter yang pertama adalah nama fungsinya parameter kedua adalah floating time-nya delay -nya berapa detik dalam satuan floating nah teman-teman kita buat fungsinya misalkan disini private void detach ball oke okay. lalu kita cut bagian detach spring join-nya masukkan ke sini lalu kita bisa panggil detach ball kalau Anda prefer memanggil nama fungsi Daripada string seperti ini, ya. Kalau pakai string, ini harus namanya harus sama persis dengan nama fungsi. Tapi kalau anda lebih prefer manggil nama fungsi, anda terpaksa menggunakan name of detach bool well, ini. Kemudian uh, berapa millisecond Anda bisa coba bermain-main dengan angka di sini, ya untuk mendapatkan angka yang paling pas. Nah, kita coba ya. Jadi ini artinya apa? Pada saat mouse-nya dilepas, touch-nya dilepas, maka kinematiknya dimatikan dan 0,3 detik kemudian polanya dilepaskan dari pivot, ya, spring join-nya dimatikan. Mari kita lihat hasilnya teman-teman, ya. Kita coba play dulu, play ulang ya. Kita tarik. Nah, kita lepas. Nah, seperti itu, teman-teman. Ya. tapi bisa tarik lagi, kita lepas. Tuh. Oh, ya, ini harus dipilih ulang, teman-teman, ya. Kita coba pelik ulang, ulang kembali. Kita tarik, kita lepas. Nah. Oke. Okay. Nah, game ini memang didesain hanya untuk um, sekali lempar begitu, ya. Nah, nanti kita akan bikin agar bolanya ini respon kembali jadi setelah dilepas dia respon balik ke titik semula oke selanjutnya yang kita lakukan adalah setelah kita meluncurkan bolanya kemudian beberapa milisek kemudian kita kembalikan bolanya ke posisi semula kita reset posisi bola ke tempat semula nah bagaimana caranya kita buka kembali pole handler scriptnya. Oke, okay, pertama-tama uh, untuk mereset bola kembali ke posisi awal maka kita harus menyimpan posisi awalnya. Ya, uh, cara yang paling gampang adalah kita siapkan vector3 init position seperti itu. Kemudian di bagian start kita Ambil init posisinya menggunakan get komponen rigidbody dot position. Ya. Dengan demikian posisi awal tersimpan dalam variabel init position. Nah, kemudian kita buat juga sebuah fungsi untuk reset. Reset. Wow. Nah isi fungsinya apa? Pertama-tama kita punya rigid body ya. Anda boleh Ciptakan variabel, boleh langsung seperti cara sebelumnya, teruslah ya. Get component komponen uh, rigid body 2D, seperti ini. Lama-lama kita ingin uh, kinematiknya dulu. Kita kembalikan menjadi true. Eh maaf, false. Ya, kondisi awalnya false. Kemudian uh, untuk spring joinnya ya. Spring join 2D SP get component Spring join 2D SP .enable, kita hidupkan kembali ya awalnya false kita hidupkan kembali kemudian apalagi yang kita ubah tentu saja kita mereset rigid bodynya ini kembali ke init position Oke okay caranya tinggal panggil it uh, rb dot position init position seperti ini kita reset posisinya uh, kemudian ya saya rasa itu ya sudah cukup nah reset ball nya ini kapan dipanggil begitu ya amin nah, kita bisa bikin aturan bahwa reset ball nya dipanggil setelah sekian milisecond terjadi dari di touch ball ya jadi di sini kita bisa pakai invoke lagi Name of reset Oh, Misalkan saya ingin satu detik ya. satu detik setelah detach Posisi bolanya ke reset Simpan dulu Mari kita coba uh, jalankan Okay, kita tarik, kita lepas ya kereset tapi, ya anda bisa lihat ya uh, bolanya kereset satu detik kemudian, tapi uh, nilai velocity yang ada di bolanya itu masih ada, masih masih tersisa begitu ya, nah kita akan kita harus reset velocity nya agar dia tidak kembali wobbly seperti ini ya, agak aneh, jadi kita benar-benar Reset posisi bolanya kembali statiknya diem Di tengah-tengah pivot Nah, caranya yang paling mudah adalah Kita bikin Velocity-nya Kita langsung paksa Reset menggunakan Cara ini rp velocity Sama dengan vektor 3.0 Nah, dengan demikian Pada saat kita Mereset bola Velocity-nya akan Uh, 0 oke okay, kita coba ya kita coba sekali lagi uh, oke okay. nah kembali seperti semula oke okay. yang terakhir adalah uh, kayaknya kurang ke kiri bawah posisi pivot nah kita buat seperti ini jadi mirip seperti angry bird teman-teman okay, kita akan geser seperti ini hmm Oke, okay, kita play. Nah, seperti itu. Mungkin satu detik terlalu cepat ya. Anda bisa adjust sendiri. Oke. Okay? Nah, kita akan lanjutkan game ini minggu depan dengan menambahkan UI. Kemudian, kita akan coba main-main dengan Unity Ads. ya. Kita inject Unity Ads. Uh, agar anda bisa tahu caranya menggunakan ads dalam Unity. Oke, okay? sampai ketemu lagi minggu tetap. Minggu depan.